Jalum, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Segenap Majelis Jemaat gereja Kristen Jawiwetan, Jemaat Kota Baru Diorjo mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku terkasih seluruh warga Jemaat Kota Baru Diorjo. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang turut bergabung dalam ibadah di GKJW Jemaat Kota Baru Diorjo dalam Ibadah Minggu Prapaskah pada pagi hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2021. satu. Adapun warta yang akan kami sampaikan, yang pertama, untuk jadwal peribadatan. Satu, Ibadah Minggu. Ibadah Minggu Dewasa dilaksanakan di setiap hari Minggu pada pukul 6 pagi yang dilakukan secara online kedua ibadah minggu untuk anak remaja dilaksanakan di setiap hari minggu, di setiap minggu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat secara online. Yang ketiga, untuk ibadah persekutuan doa dan ibadah pemahaman Alkitab dilaksanakan di setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang juga masih dilakukan secara online. Atau direkam dalam audio yang bisa di WA grup Jemaat Yang keempat untuk ibadah berayat Dilaksanakan di setiap hari Kamis pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Juga masih dilakukan secara online Pengumuman yang kedua untuk Masa Raya Pasca Panitia telah menyediakan waktu dan tempat Bagi seluruh warga jemaat yang ingin berdoa Secara pribadi atau berdoa dengan keluarga bertempat di gedung gereja ini di setiap hari Senin dan di setiap hari Rabu pada pukul 19.00. Dan pada hari Sabtu juga ada doa pagi yang disiapkan oleh Panitia tempatnya di gereja ini pada pukul 6 pagi. Kami segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan berbahagia kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang berulang tahun dalam satu minggu ke depan Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan Tuhan yang penuh kasih senantiasa memberkati Ibadah pada minggu pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH Selamat berbakti kami mengundang kepada Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdiri Mari kita memulai ibadah kita dengan kita memuliakan nama Tuhan, dengan memuji namanya, dengan bernyanyi, dengan kitung pasamuan Jawi nomor 29, puluh sembilan, baitnya yang ke satu, kedua, dan ketiga, sumongo soan gusti. Pagi, saudaraku sekalian yang kekasih, mari sekarang kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, menyerahkan segenap keberadaan kita kepadanya. Kita serahkan apapun yang kita rancang untuk sepanjang kebaktian kita pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami bangun pada pagi hari ini, kami serahkan di dalam pimpinan dan kuasa kasih Tuhan Allah, Bapa Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang kasih setia-Nya kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kitung Pasamuan Jawi nomor 29 kita pujikan bait 4 dan 5. Salam dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus Yesus kepada saudara sekalian Amin Disilakan duduk kembali Sidang jemaat Tema ibadah kita pada pagi hari ini Kita landaskan pada kesaksian dari bagian Injil Matius Pasal 11 Matius Pasal 11 saya akan membacakan untuk penjenengan semua pada ayat 28, 29, dan 30. Matius pasal 11 ayat 28, 29, dan 30 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan Saudaraku sekalian yang kekasih marilah kita berdoa kita serahkan keberadaan dan persekutuan kita pagi hari ini kepada Tuhan Kita berdoa Maha Kasih di dalam Kristus Yesus Kami menyerahkan Segenap kehidupan kami Terlebih Rancangan yang kami alami Kami wujudkan Di dalam persekutuan Kebaktian Yang hingga saat ini Masih harus kami lakukan secara terbatas kami alami di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan ini, sebab bagaimanapun Tuhan berkenan memberi kami kesempatan, bahkan tempat untuk bermesra-mesra dengan Tuhan, untuk berakrab-akrab dengan Tuhan. Karena itu, ya Allah, kami mengundang kehadiranmu. Silakan engkau menguasai hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi hingga akhir kebaktian yang kami alami ini. Kami benar-benar mendapatkan arahan dan mengalami arahan secara tepat bagi kemuliaan Tuhan di segenap kehidupan kami, di dalam Kristus kami. Memohon Amin Saudaraku sekalian Yang kekasih Kembali kita memuji Tuhan Kidung Pasamuan Jawi Kita pujikan pada Nomor 145 Musik Jan. lan pajoba nya rang rusui mung saju ke pengare parpi prasudiane gusti iku tanggu nadyanku nungku nung podo cukru Jodohnya nggak setia nih gusti ngayomin cociwamu. Jahar mengkas tiap ne lantan ngayo mi lantang jarum menco binobeng lantang jarum menco binobeng Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih Begitu tadi syair lagu yang mengetengahkan atau mengisyaratkan keberadaan hidup dan kehidupan manusia yang sungguh-sungguh mau menyadari keberadaannya, bahkan mau menyerahkan totalitas hidup hanya di dalam kuasa dan kasih Allah. Tentunya saudara-saudara itu juga menjadi bagian, dari ungkapan pengakuan, bahkan kesadaran atas segala bentuk kekurangan, bahkan dosa yang dilakukan oleh manusia dan diterangi oleh karya keselamatan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sungguh kita mengucap syukur kepada Allah hanya karena kasihnya, ia menganugerahkan pengampunan kepada segenap umatnya. Oleh sebab itu, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau dan senantiasa menyerahkan totalitas hidup hanya di dalam kuasa Tuhan. Kepada merekalah Tuhan menyatakan berita anugerahnya, kepada merekalah Tuhan menyatakan petunjuk bagi kehidupan yang baru. Bagian dari Injil Yohanes pasal, 18, pasal 8 ayat 12 menyatakan demikian, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita mengamini berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, dengan kembali membaharui keyakinan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sidang jemaat yang sangat saya hormati dan saya kasihi, mari kita bersama-sama mengenakan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 Pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 8 ayat 31-38. Namun sebelumnya, marilah kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Maha Besar Allah Bapa kami yang di sorga, Yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Perkenankan ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu karena kau sungguh baik kepada kami Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami waktu untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan namamu Terlebih Tuhan kami akan membaca firman-Mu dan mendengar, merenungkan firman-Mu Kiranya firman yang akan kami baca bersama Tuhan bisa benar-benar kami mengerti terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kami suka berdoa buat Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiyarto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi beliau sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak di surga, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai ke 38 yang demikian firmannya. Judulnya Pemberitahuan Pertama Tentang Penderitaan Yesus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 Bapak-Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan, Marilah kita sambut dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi, Ongkos Tunggalatus Sangang Dosokaleh, Isining Kabar Kabingan. yo no bareng parengki Wu park kau utama dimen yang kita do dan saya mantos manon tur resnani sesami halo saudara sekalian yang kekasih, selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat, tema atau judul renungan kita pagi hari ini adalah Setia Dalam Penderitaan. Setia dalam penderitaan. Hai-saudara sedara ada sedikit, ya bolehlah disebut sebagai ungkapan yang cukup keras, bahkan boleh disebut teriakan yang diungkapkan oleh Petrus tentang sosok Yesus, Mesias anak Allah harus menderita dan dibunuh Demikian kira-kira yang lahir dari benak Petrus ketika itu Begitu ia mendengar keadaan yang dihadapi oleh Yesus Yang berada di ambang ancaman pembunuhan Dan itu saudara-saudara adalah reaksi Petrus di dalam menanggapi pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia akan menderita dan akan dibunuh oleh imam-imam kepala yang bersekongkol dengan tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Hingga kemudian Petrus pun menegur Yesus. Matius pasal 16 ayat 22 menyampaikan Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau Dan memang sederet-sederet bukan tanpa alasan Kalau Petrus sampai menyatakan hal itu kepada Yesus Sebab Sebelumnya, Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Selanjutnya, tanggapan keras Tuhan Yesus atas reaksi yang ditunjukkan oleh Petrus dengan kata-kata, nyahlah iblis. Injil Markus ingin memperlihatkan keseriusan Tuhan Yesus untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada Petrus bahkan juga murid-muridnya yang lainnya bahwa keinginannya itu adalah keinginan iblis bukan keinginan seorang manusia yang adalah ciptaan Allah bahkan sikap yang diperlihatkan oleh Petrus Justru dapat menjadi bentuk penulaan terhadap karya penyelamatan Allah Demikian juga kalau kita mau mendalami lebih, lebih lanjut Bahwa ucapan yang diungkap oleh Petrus kepada Tuhan Yesus ketika itu Juga menunjukkan bahwa murid-murid Yesus masih memahami Yesus sebagai Mesias secara manusiawi, mereka memahami Yesus sebagai sosok yang akan melakukan penyelamatan secara politis dan dengan kekuasaan yang juga bersifat politis. Mereka belum memahami Yesus dalam konteks kehendak Allah, sehingga. Jangan kita terkecoh pada ungkapan kalimat judul renungan yang saya sampaikan pada awal tadi. Setia dalam penderitaan. Bukan berarti kemudian kita harus selalu setia, kita harus selalu sabar menghayati penderitaan yang datang, yang kita hadapi. Pokoknya saya alami saja dengan penghayatan yang sungguh-sungguh penderitaan ini, biarlah ini menjadi pengalaman pribadi saya. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan setia dalam penderitaan adalah saya dan penyelidikan diajak untuk benar-benar menyatakan kesetiaan kita di dalam mengikuti bahkan mewujudkan teladan yang dinyatakan oleh Yesus di dalam setiap karya dan ajarannya. Dengan demikian, saudara-saudara, jika Yesus telah menyatakan identitasnya yang sesungguhnya, maka sekarang tiba saatnya bagi Yesus untuk menjelaskan identitas seseorang yang akan menjadi muridnya dari bagian bacaan Alkitab yang kita dengar pembacaannya tadi paling tidak ada tiga hal syarat mutlak untuk mengikuti Yesus yang pertama menyangkal diri Kemudian yang kedua memikul salib Dan yang ketiga mengikut Yesus Tiga hal yang juga bukan dimaksudkan sebagai tingkatan-tingkatan Untuk menjadi bagian dari murid Kristus Juga bukan sebagai urut-urutan untuk mendalami atau menghayati Kehidupan kekristenan, tidak. Melainkan ketiga hal itu bukanlah sebuah paksaan, melainkan mau mengikuti Yesus ataukah tidak. Dan itu terserah kepada kita. Itu hanya sebuah tawaran, yang disampaikan oleh Yesus kepada umat manusia. Kalian mau mengikut aku ataukah tidak, silakan mengambil keputusan untuk memilihnya. Karena itulah kata yang digunakan oleh Yesus yang diucapkan adalah setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku. Dan bukan setiap orang harus mau mengikut aku, tidak. Tetapi setiap orang yang mau mengikut aku. Maka jelas bahwa mengikut Yesus harus dengan keikhlasan yang penuh. Tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu. Nah saudara-saudara, dengan pernyataan atau tawaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti itu, Ia menghendaki agar para pengikutnya yang pertama, Mau sungguh-sungguh menyangkal diri, Menyangkal diri dalam makna penyerahan diri Menjadi murid atau menjadi murid Kristus Berarti bersedia menanggalkan haknya Dan mempersembahkan hidup hanya demi kemuliaan Allah Menyangkal diri juga berarti mengendalikan diri Mau secara jujur menilai diri sebagai respons iman kepada Tuhan Bahwa kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi Tetapi untuk turut mewujudkan karya Tuhan Allah Yakni kedamaian semesta alam Yang kedua Tuhan Yesus mengendalikan agar pengikutnya Mau memikul salib, ia menggedaki agar para pengikutnya setia, siap menerima konsekuensi, bahkan sekalipun harus kehilangan nyawa untuk mengikut Yesus. Artinya, saudara-saudara, ketika salib itu diletakkan di punggung kita, di bahu kita. Untuk dipikul Seolah Tuhan Yesus bertanya Apakah kita akan tetap setia menjadi muridnya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian Seorang teolog Kristen mengatakan Tidak ada gagang pada salib Dengan ungkapan ini, ia mau menegaskan bahwa salib harus dipikul. Salib harus dibawa dengan cara memikul, memikulnya, tidak dengan cara yang lainnya, misalnya menenteng, nyangking. Salib harus dipikul sebab tidak ada gagang untuk memudah memudahkan membawa salib itu dengan cara menentengnya salib adalah lambang penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya Bapak Ibu dan saudara-saudara kelihatannya memikul salib adalah beban yang begitu berat tetapi bagaimanapun Paling tidak pada hari ini, saya dan penyelidikan sekalian diajak oleh Injil Markus Untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa dengan memikul salib Justru akan memampukan kita menyangkal diri dalam mengikut Yesus Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita yang ketiga saudara-saudara ajaan motivasi Tuhan Yesus mengendaki agar umatnya agar pengikutnya mengikutnya mengikut Yesus Ia berharap bahkan Ia percaya bahwa berikut-pengikutnya akan senantiasa taat. Sehingga mengikut yang dimaksud adalah tetap. Secara terus-menerus mau mengikut Yesus. Pengikut Yesus taat, mengikuti dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apakah ketiga syarat tadi terlalu berat? Sekali lagi, keputusan ada pada kita masing-masing. Mau ikut Yesus ataukah tidak? Tapi yang pasti bahwa kita sedang diperhadapkan pada pilihan antara kehidupan dan kehilangan hidup." Artinya, kepada kita disilakan untuk memilih keselamatan kekal yang telah dianugerahkannya ataukah akan melepaskannya. Bapak-Ibu dan Saudara, kalau kita cermati kembali kehidupan dan keberadaan hidup kita selama ini. Banyak cara dilakukan oleh orang, oleh manusia untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan, misalnya ketika kita sakit, berapapun biaya yang kita merasa mampu untuk menyediakannya, akan kita keluarkan agar kita dapat Sembuh Dan sebagai manusia yang normal Kita akan berusaha Untuk bertahan hidup Tetapi sekali lagi Saya dan penjenengan diajak Untuk benar-benar mengingat Bahwa Tuhan Yesus mengatakan Barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Selamat memilih. Tentunya yang akan kita pilih adalah keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Inilah kami, ya Allah, terima kasih atas anugerah pengampunan, anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan untuk kami para pengikut-Mu. Amin. Kidung Pasamuan Jawi kita pujikan nomor 192 bait 2. Bagus sekalian yang kekasih, sekarang marilah kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghampiri Tuhan, menyatakan seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Bapa terima kasih atas kehadiranmu, terima kasih atas kebersamaan yang Tuhan nyatakan. Di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini, terlebih melalui persekutuan kebaktian yang kami alami pada minggu pagi hari ini, sungguh kami merasakan sukacita yang begitu indah, dan sungguh kami pun mengalami semuanya itu dengan. Sepenuh hati, karena kami yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Allah, Bapa kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik kami di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi kami masing-masing peradaan kami di lingkungan tugas dan kewajiban kami masing-masing bahkan dan terlebih dalam kehidupan bergereja dan berjemaat Tuhan kami yakin Engkau memampukan kami untuk menghayati setiap karya yang Tuhan percayakan kepada kami sebab melalui segenap karya itu Tuhan memberkati Tuhan anugerai kami kecukupan untuk setiap kebutuhan yang kami perlukan. Karena itu ya Tuhan, apapun bentuk upaya, apapun bentuk karya, bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau melakukannya secara serius, secara sungguh-sungguh dan Senantiasa bersukacita, mengungkapkan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Segenap anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau saling menghargai, kami mau saling menerima, kami mau saling menyadari keberadaan kami masing-masing. Tuhan, Allah Bapa. Kami menyerahkan secara khusus beberapa saudara dan orang tua kami yang hingga saat ini masih harus mendapatkan upaya pendampingan, upaya pengobatan, penyembuhan karena sakit yang dideritanya. Di antaranya bagi saudara-saudara kami, Bapak Sarman, Bapak Setiawan, Bapak Mugijan, Bapak Nuryadi. Juga bagi saudara-saudara kami, Ibu Ema, Ibu Eka Susaini, Tuhan Engkau tahu keberadaan mereka satu persatu, baik mereka yang dalam upaya-upaya penyembuhan, pengobatan maupun pemulihan untuk kekuatan dan kesehatannya. Berkati setiap upaya yang dilakukan, baik oleh segenap anggota keluarga masing-masing atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Ya Allah, bagi saudara dan anak-anak kami, yang masih harus melanjutkan studi Tuhan terangi hati dan fikirannya Tuhan anugerahi kepandean, ketulusan dan kemampuan di dalam mencerna setiap pelajaran, setiap ilmu yang didapatkannya silakan Tuhan pakai dan pada saatnya benar-benar menjadi bagian dari sarana bagi Tuhan Menyatakan damai sejahtera, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Bapak yang makasih, itulah beberapa hal doa dan syafaat kami. Kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan dan kuasa Kristus yang telah mengajar kami untuk melandaskan setiap hal dan doa yang. Demikian, kami yang disuka? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga berikan kami hari ini makanan yang secukupnya ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni Orang yang bersalah pada kami Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskan kami dari yang jahat Karena engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya amin amin amin bapak bapak sekalian yang kasih Tuhan mainlah bersama-sama pada pagi hari ini kita menyalahkan persembahan kepada Tuhan yang di dalam persembahan ini, Nazmilun, adalah dari Mazmur 96, ayatnya yang ketujuh sampai dengan sembilan yang demikian. Kepada Tuhan, hei suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan gemetarlah di hadapannya hai hey, segenap bumi Bersamaan dengan menyerahkan persembahan ini kita barangi dengan Kitung Pasang Manjawi 165 airtnya 1 sampai dengan 2. Mm hmm yane gusti Bapak-Ibu sekalian kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa Bapak Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Pagi yang indah kami bersama-sama dengan sepasamuan Kota Baru Gerejo Gerejo Kristen Jaiwetan pada saat ini mengucap syukur kepadamu Tuhan dimana sampai saat itu Tuhan masih memberkati kami berkat dalam kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Lebih-lebih juga berkat kebutuhan jasmani yang berupa berkat barang yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami sesuai hari. Oleh karena itu, Tuhan, sudah lah kami ambil bagian untuk ikut mempersembahkan sebagian milik kami yang Tuhan berikan kepada kami juga. Untuk itu ya Tuhan, kami sebenarnya tidak mampu untuk mempersembahkan yang sebaik-baiknya. Lebih-lebih mungkin hanya kami sisihkan sebagian yang kecil yang sebenarnya tidak artinya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya walaupun kecil dengan keikhlasan hati kami kami silahkan kepadamu biarlah semua itu kau berkati, biar menjadi sarana kegiatan gerejamu di dalam segala kegiatan yang telah direncanakan yang sedang dan akan diteruskan di tahun-tahun ini Bapak Surgawi juga kami mohon kepadamu sekiranya Tuhan berkenan memberikan kami berkat yang lebih besar daripada itu tetapi toh itu adalah gendak Tuhan sendiri yang terjadi bukan gendak kami sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Bapak kiranya kuasa Tuhan menyertai kami di setiap langkah kami dalam kehidupan kami berkeluarga secara pribadi maupun kehidupan pamider berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini Tuhan. kiranya kami juga menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Agar dengan demikian nama Tuhan dipermulkiakan. Demikian Bapa, seluruh doa dan perumunan kami yang semuanya kami serahkan kepadamu. Dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekarang marilah kita undur dari ibadah yang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan pada minggu hari ini. Mari kita lakukan dan lanjutkan seluruh aktivitas apapun yang masih dipercayakan oleh Tuhan untuk kita lakukan, kita nyatakan dengan lebih sungguh, dengan lebih baik, seperti yang Tuhan ajar dan kehendaki. Yakinlah bahwa Tuhan menganugerahkan hari-hari kehidupan Tuhan menganugerahkan kemampuan di setiap hal yang kita hadapi. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita pujikan kidung pasamuan Jawi nomor 198 bait 2. arehkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkatnya. nya Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan, Yesus Kristus sang Putra sumber keselamatan, dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus menganugerahkan kecukupan, kesabaran, penghiburan dan kebijaksanaan. Di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini, kekal dan selamanya. Amin. Yang dikasih Tuhan. Demikian pelayanan ibadah Minggu sudah selesai. Puji syukur kepada Tuhan atas taburan Firman-Nya melalui pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto dalam ibadah Minggu Prapaskah pada pagi hari ini. Semoga Firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang telah melayani ibadah kita. Pada saat ini Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada song leader, organis, multimedia, kru rekam, petugas keamanan, tim editing, dan petugas-petugas yang lain yang belum kami sebutkan. Terima kasih telah ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pada pagi hari ini. Ibadah kita sudah selesai, kita akan undur dari peribadatan pagi ini, dan marilah kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Dan tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.